I'm it's Nian, welcome back to my channel Yes, kembali lagi di program terbarunya channel Kurnia Ramaya yaitu Flash Information Dimana informasi disajikan dalam waktu 3 menit So let's start this video Ganges Khan Saya rasa kalian sudah nggak asing lagi ya sama profile si Ganges Khan ini Yep Dia adalah salah satu penyumbang populasi terbesar di Mongolia guys Wow Bagaimana tidak? di gada-gadang si Gengis Khan ini adalah satu-satunya pria yang mempunyai keturunan sebanyak 16 juta orang, guys kalian bisa bayangin gak? dalam satu hari itu bang. for your information nih guys jadi gengs Khan ini tuh saking bengisnya jadi seorang ketua gitu kan dia itu mengalahkan musuhnya setelah si musuhnya kalah itu dia kemudian meniduri anak dan istrinya sih musuh gitu. No, God! Nah, dari situlah keturunan-keturunannya si Genghis Khan terus bertumbuh, guys, hingga populasinya kira-kira mencapai 40% dari orang-orang Mongolia di zaman sekarang, guys. Woo.